Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulilillahir Wa وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ 000 مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ 000 اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ 000 000 000 000 000 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ 000 000 000 000 000 000 Jemaah Arhamakumullah Alhamdulillah pagi hari ini Allah Taala pertemukan kita dalam majlis ilmu dan kita berharap kepada Allah semata. Semoga majlis kita ini diberkahi Allah Taala. Semoga para malaikat turut hadir mendoakan ampunan Allah untuk semua yang hadir menuntut dan mengajarkan ilmu semata mengijtirid Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat salam sejahtera marilah kita doakan senantiasa tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarganya sahabatnya para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman dan semoga kita termasuk umatnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin bahasan kita seperti yang sudah diumumkan tadi adalah al-abadi al atau terjemahan bebasnya konflik abadi dan hakiki sepanjang sejarah bani adam kita mulai dengan slide pertama betapapun manusia ingin selalu hidup damai penuh harmoni keserasian keselarasan dengan sesama manusia lainnya namun sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan konflik sepanjang zaman tidak ada seorang pun yang bisa mengelak dari konflik tersebut manusia tidak mungkin bersikap netral ya. jadi secara fitrah kita manusia ini Maunya kan dengan siapapun kita serasi, harmoni gitu ya. Nggak ada ribut lah gitu. Tapi dalam realitanya sebenarnya Allah sudah menciptakan konflik. Konflik itu pasti ada. Tidak mungkin kita hidup tanpa konflik. Pasti ada konflik. Ya. Jadi antara keinginan yang ada pada diri setiap manusia dengan realita itu sesuatu yang tidak klop ya. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala sejak awal sudah menjelaskan kepada kita kaum beriman ini bahwasanya dalam hidup ini ada musuh. Dan kita disuruh untuk mengenali musuh itu yang disebutkan dalam surat Fatir ayat ke-6. Allah berfirman, inna syaitana lakum aduun." sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Maka anggaplah, perlakukanlah, sikapilah dia sebagai, sebagai musuh. <mukul> Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak, mendakwahkan, ya. Golongannya, partainya, kelompoknya Agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala ya. Jadi Allah tuh sayang sama kita Lewat ayat ini Allah bukan saja memberitahu siapa musuh Tapi setelah kita tahu Kita diperintahkan untuk bersikap dengan benar terhadap musuh Dan lebih jauh lagi Allah sampai mengatakan Kalau kamu tidak bersikap yang benar terhadap musuh itu dia akan melakukan sesuatu yang nggak anti entinya apa itu ngajak kamu ujung ujungnya jadi penghuni neraka yang menyala nyala Jadi silahkan saja kalau nggak mau musuh dia, tapi jangan heran kalau nanti di akhirat tahu tahu masuk neraka karena salah di dalam mensikapi musuh. Ya, musuh malah diajak menjadi teman kerjasama, diajak berakrab akrab. Ya ini salah. Ya. Nah jadi kita orang beriman harus senantiasa berpegang teguh kepada sikap yang Allah suruh Allah memperkenalkan musuh kita itu syaitan, ya sudah jadikan syaitan sebagai musuh jangan pernah mau dibelokkan menjadikan yang lain sebagai musuh musuh bersama kita virus misalnya, kita. virus bukan musuh virus itu realita dalam hidup ini yang gak bisa kita elakkan sejak Bani Adam hadir ke dunia ini virus sudah ada Tinggal jenis-jenisnya saja bermunculan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Sehingga aneh sekali Allah sudah jelaskan setan itu musuh. Tahu-tahu kita disuruh untuk mengalihkan perhatian kita ke musuh yang Allah nggak pernah suruh. Ngapain? Ngapain? Rame-rame musuhi pihak yang nggak ada kenyataan bahwa dia akan ngajak kita ke neraka? Nggak ada. Dia nggak akan ngajak kita ke neraka nah hari ini kita dibelokkan ya, untuk memusuhi sesuatu yang pada hakikatnya bukan musuh jadi jangan buang energi untuk memusuhi sesuatu yang Allah nggak pernah suruh kita memusuhinya ya. sebab kalau itu terjadi lama kelamaan apa yang terjadi benar-benar yang ada di pikiran tuh cuman COVID aja terus gitu ya sementara dengan setan lama-lama jadi akrab Buktinya apa? buktinya disediain tempat buat setan sholat bersama, <laughs> yang Nabi sudah suruh tutuplah celah-celah itu karena itu menjadi tempat setan. Nah sekarang kan kita disuruh akrab sama setan, yang seharusnya kita bermusuhan sama setan kita nggak bermusuhan malah akrab, malah nyediain tempat, dikasih tanda lagi tempatnya di mana, gitu. Sementara dengan yang mestinya kita nggak bermusuhan kita harus anggap dia musuh terbesar kita yang sampai bayarannya kita nggak kerja bayarannya kita nggak sekolah bayarannya kita nggak begini nggak begitu, kan aneh sekali inilah dunia kita sekarang pak dan ini semua tidak terlepas dari realitas sejarah akhir zaman yang sudah berkali-kali saya jelaskan we are living in the darkest chapter of the Islamic history kita umat islam hari ini sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat islam gak pernah ada babak lebih kelam dari babak kita sekarang ini ini babak mulkan jabriyatan, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, dan mereka ini bukan orang-orang beriman yang memimpin dunia sekarang. Karena bukan orang beriman, otomatis bukan sumber cahaya sebenarnya yang digunakan untuk menerangi dunia ini, yaitu kitabullah tidak digunakan, bahkan tidak boleh digunakan. Makanya jangan heran kalau dunia jadi gelap gulita sekarang. Karena yang semestinya dijadikan sumber cahaya, malah ditinggalkan. Dan sebaliknya, yang semestinya tidak dijadikan pegangan, dijadikan pegangan. Jadilah kita hidup dalam kekacauan sekarang ini. Sejarah umat manusia di muka bumi ini bermula dari kisah unik di surga. Ya, atau lebih tepatnya di jannah. Ya. Karena bahasa Al-Qurannya jannah. Sedangkan Ibnu Qasir mengatakan jannah yang dimaksud bisa bermakna surga di akhirat nanti Tapi juga bisa bermakna selain itu, jannah kebun Yang pasti jannah itu secara harfiah artinya kebun Kisah ini melibatkan sosok-sosok tertentu Ada sosok iblis, ada sosok ayahanda ibunda kita bersama Adam dan Hawa Alaihi alaihimassalam Iblis berujung akhir di dalam kisah unik di jannah itu berujung akhir diusir Allah dari jannah. Sementara ayahanda dan ibunda kita bersama Adam dan Hawa alaihi masalah diturunkan oleh Allah dari jannah. Bukan diusir, diturunkan. Pengalaman iblis diusir dari jannah. Sebagaimana kita ketahui Iblis ini asal-muasalnya Dia adalah Petinggi dari kalangan Jin Dan dia ini Dulu telah berjasa Untuk ikut serta Bersama para malaikat Melakukan Apa namanya Pengusiran Jin-jin yang bikin kacau di muka bumi ini Ke Wilayah laut ya, Meninggalkan daratan jadi sebelum kita umat manusia tinggal di bumi ini, ya, yang tinggal di bumi ini para jin. Ya. Jadi seluruh penduduknya ini jin aja. Tapi kemudian karena mereka kerjanya bikin kekacauan, fasad dan penumpahan darah, akhirnya mereka disingkirkan dari muka bumi dalam artian dari daratan ke laut-laut, laut, gitu, daerah laut. Dan yang bertugas adalah para malaikat. Tetapi ada pimpinan jin yang juga ikut serta bergabung dengan para malaikat ikut mengusir jin-jin ini ke daerah pinggiran daratan sehingga ke lautan dan akhirnya si pimpinan jin ini mendapat tempat istimewa dia menjadi dekat dengan ahlus sama penghuni langit yang lainnya nah kemudian Allah SWT punya rencana untuk menghadirkan lagi di muka bumi ini makhluk yang lain dan Allah mengeluarkan pernyataan rencananya itu dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sesungguhnya aku akan jadikan akan ciptakan di muka bumi khalifah ya terus kemudian Allah cetak Allah ciptakan Prototype khalifah itu Yaitu berupa manusia pertama Ayahanda kita Adam alaihissalam Nah dalam kitab tafsir Ibnu Kasir Dijelaskan Setelah secara fisik Terbentuk yang namanya Adam alaihissalam Manusia Makhluk kasarnya Fisiknya Belum ada rohnya ya Belum ditiupkan roh ke dalamnya Itu disebutkan bahwa si pimpinan jin ini masuk ke dalam mulutnya Adam terus keliling-keliling di dalam tubuhnya Adam dan keluar dari duburnya Adam ya, jadi dia mengadakan semacam penelitian riset apa sih kelebihan makhluk ini kok sampai Allah akan jadikan dia khalifah Gita. nah kira-kira setelah dia keluar dari duburnya Adam dia mengatakan, "Ah, enggak ada papanya." Apa gitu. Jadi dia remehkan ciptaan Allah taala itu. Padahal selanjutnya Allah perintahkan kepada seluruh ahlus sama "Usjudu li adama, Sujudlah kalian semua kepada kepada Adam. Dan ingat ya, di sini perintah sujud ini bukan sujud ibadah, tetapi sujud tahniyah. Sujud penghormatan Kalau dalam syariat terakhir Syariat Nabi Muhammad SAW Sujud ibadah dengan sujud tahniah Tidak ada perbedaannya Makanya haram Dua-duanya Kalau di zaman itu Masih bisa Termasuk di zamannya Nabi Yaakub salam Itu ada ceritanya Bahwa saudara-saudaranya Yusuf Dalam rangka menghormati Yusuf Setelah akhirnya sadar mereka salah Dan Yusuf berakhir menjadi orang yang mulia Mereka sujud kepada kepada Yusuf kan, masih boleh itu, sujud tahniah nah ini perintah Allah nih usjuduli adam ini sujudlah dalam pengertian, sujud penghormatan fasa jaduh illa iblis, maka semuanya tunduk atas perintah Allah itu sujud, tahniah penghormatan, kecuali iblis nah kemudian Allah Ta'ala ya, bertanya karena si iblis ini tidak mau tunduk kepada perintahnya, Allah bertanya tasjuda amartuk Allah berfirman Apakah yang menghalangi kamu wahai iblis untuk bersujud kepada Adam sewaktu aku menyuruhmu Jadi Allah gugat iblis karena melakukan pelanggaran Apa jawaban iblis? Iblis menjawab Aku lebih baik daripada Adam Engkau ciptakan aku dari api Sedangkan Adam engkau ciptakan dari Dari tanah Jadi jelas jawaban Iblis Mengandung tiga hal Satu ada dusta di sini, ada ketidakjujuran di sini. Kan yang ditanya adalah kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Kan mestinya kan dia ngaku dong terus terang, iya aku tidak sujud. Gitu? Enggak. Dia tidak mau mengaku itu. Ada ketidakjujuran di sini. Dan kedua ada kesombongan. Ingat hadis Nabi mengatakan bahwasanya sombong itu. Intinya mengandung dua syarat Syarat pertama menolak kebenaran Syarat kedua apa? Meremehkan pihak lain Nah dalam hal ini Iblis menolak kebenaran untuk mengakui Kalau dia telah melanggar perintah Allah Dan di lain sisi dia telah meremehkan Adam alaihissalam yang menurut dia Karena diciptakan dari tanah Adam itu lebih rendah, lebih hina daripada iblis yang diciptakan dari dari api. Yang ketiga, di balik jawaban iblis ini, ada faham materialisme membanding-bandingkan antara materi api dengan materi tanah. Ini kan dua-duanya materi. Ini faham materialisme. Jadi, faham materialisme ini bukan faham. Baru pak di zaman modern tidak. Ini faham kuno pak, termasuk faham yang awal mula diperkenalkan oleh iblis saat menjelaskan kepada Allah Taala argumentasi kenapa dia membangkang kepada Allah Taala. Jadi dia merasa lebih mulia hanya karena terbuat dari api, sedangkan Adam lebih hina karena terbuat dari tanah. Dari mana dia tahu kalau api itu lebih mulia dari dari tanah? Dari mana? Makanya kita tidak dibenarkan untuk memiliki faham materialisme, faham menganggap kita lebih mulia daripada orang lain karena timbangan-timbangan materi itu nggak benar. Kenapa orang yang turun naik mobil Alphard dihormati, tapi kalau orang yang turun naik angkot nggak dihormati? kan sama-sama kaleng, ya kan? Alphard kaleng, ya kan? Angkot juga kaleng. Kenapa orang yang pakai dasi, pakai jas dihormati begitu ketemu orang pakai t-shirt ya kan nggak dihormati? Itu kan materi. Kenapa orang yang sepertinya rapi, neces ya kan itu harus dihormati tapi kalau orang yang berantakan itu nggak dihormati? Itu kan materi. Nah jadi Islam tidak membenarkan paham materialisme akhirnya keluarlah dekrit Allah Taala qala minha fama fakhruj inna Allah berfirman turunlah kamu dari jannah itu iblis ya karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya maka keluarlah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina jadi iblis langsung difonis sama Allah sebagai orang yang tekabur, ya Makanya ketakaburan ini tidak dibenarkan ada dalam diri seorang yang mengaku beriman, sekalipun cuman sebesar biji biji sawi. Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال من من Tidak akan masuk jannah orang yang dalam hatinya memiliki kesombongan takabur sekalipun cuman sebesar biji-biji sawi nggak ya, dibenarkan sebab semua ahlul jannah berhak masuk jannah ketika semuanya sudah menjadi al-mutawadi'un orang-orang yang rendah hati jadi semua penghuni surga itu nanti satu sama lain itu rendah hati pak bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan semua penghuni surga itu sepertinya hatinya satu, hatinya satu pak, nggak ada konflik, nggak ada pertentangan, nggak ada ganjelan, nggak ada. Bahkan kalau masih ada ganjelan, sama-sama sudah sampai di Babul Jannah, sudah di pintu surga, sudah berhasil nyebrang sirot ya kan? Itu nggak boleh masuk sebelum ganjelan itu hilang. Itu nanti diselesaikan di tempat yang namanya apa? Kintoroh ya Kintaroh itu kayak lapangan yang ada pintu surganya mereka sudah berhasil sampai di situ tapi nggak boleh nggak boleh masuk ke dalam ke dalam jannah karena karena sekedar ada ganjelan satu dengan dengan lainnya ya. makanya kita dari dari sejak di dunia ini harus melatih diri untuk memiliki yang namanya kebersihan hati ya. Qalbun salim Qalbun munib Yeah. bahkan sampai diajarkan doanya oleh Allah Taala langsung dalam surat al-hasyr ayat 10 kan Allah jelaskan ya Allah ampunlah dosa-dosa kami dan dosa-dosa ikhwan kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami ini hil terhadap sesama orang orang beriman ya, kita sampai diajarkan sama Allah doa supaya menjadi mu'min yang memiliki kolbun munib, kolbun salim karena apa? itu syarat menjadi penghuni surga nah apalagi takabur, takabur itu sudah bukan sekedar hil kepada sesama orang beriman ya tapi ya, meremehkan orang lain ya kan? kerjanya tahdir sini tahdir sana gitu Gimana orang beriman tapi kerjanya ya, ngejatuhin sesama saudara beriman ya nggak bener nggak bisa ya, kita sejak di dunia ini harus latihan Pak Makanya syarat generasi pengganti ketika satu kaum sudah banyak kena penyakit murtad, syaratnya apa salah satunya? a'zillatin alal mu'minin berlemah lembut terhadap sesama orang orang beriman ya. karena orang beriman ini sadar bahwa mereka itu hendaknya berada dalam wahdatus soft ya. front yang sama, barisan yang sama gak boleh dia berseberangan barisan dengan sesama orang orang beriman kalau sampai dia berseberangan barisan cuma ada dua kemungkinan atau dia yang salah atau yang sana yang salah kita. Baik. Ini iblis, kisahnya demikian. Adapun pengalaman ayahanda dan ibunda kita alaihi wassalam Adam dan Hawa diturunkan dari jannah. Sebagaimana kita ketahui, setelah Allah taala meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam alaihi Allah perintahkan para ahlus sama sujud semua sujud illa iblis sekali iblis Kemudian Allah menempatkan ayahanda kita di dalam jannah, ya, dengan segala kelengkapannya. Ada buah-buahan, ada minuman, ada tempat bernaung, ya. Pendek kata, semua hal disediakan kepada Adam Salam, dan dia dipersilahkan menikmati semuanya. Kira-kira ada mali salam dengan itu semua merasa senang tidak? Puas tidak? Huh? Puas? Ya enggak lah karena sendirian. <laughs> ya Kalau kita punya banyak fasilitas, tapi kita jomblo gitu kan? Itu biar gimana pun enggak puas. Kita itu baru merasakan kebahagiaan. Ketika sudahlah fasilitas ada, kemudian Allah kasih pula pasangan. Makanya dalam surat Ar-Rum itu, ketika Allah menggambarkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah, Allah mengatakan, wa min ayatihi an min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Jadi itu yang paling awal tuh, litaskunu ilaiha. Apa artinya litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tentram bersamanya? Sakinah, kata sakinah itu asalnya dari dari sini. Litaskunu ilaiha, kalau orang belum punya tempat berlabuh hatinya, ya kan itu gelisah terus. Makanya Islam tidak membenarkan orang berlama-lama membujang. Ya, masyhur syabab manis toto aming kumulba, Hey, para pemuda, siapa di antara kalian sudah sanggup menikah? Menikahlah. Ya. Yeah. Dan ingat, menikah ini bukan tanggung jawab pribadi, tetapi tanggung jawab sosial. Dalam surat An-Nur 32 Allah menggunakan kalimat wa ankihul ayyama minkum was salih salihina min ibadikum was salihina, salihina ya, min ibadikum wa nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian diantara kalian ini diarahkan kepada siapa? kepada masyarakat yang sudah berumah tangga hai hey, kalian yang sudah pada berumah tangga keluarga-keluarga di tengah masyarakat orang beriman, nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kalian, mesti diurus tanggung jawab sosial ini karena kalau dia disuruh nyari sendiri, bingung gelisah ya orang belum ada sakinahnya Sakina itu baru muncul ketika sudah ada tempat berlabuhnya hati Litas kuno ilaiha Nah begitu juga dengan Adam alaihissalam Allah sediakan semua fasilitas di jannah Tapi sendirian Ya tentunya risau, gelisah Maka diciptakanlah hawa alaihissalam Ibunda kita Nah barulah gembira, barulah senang Tapi dikasih syarat Silahkan kalian berdua menikmati semua yang ada di jannah ini. Cuman jangan dekati satu pohon terlarang ini. Kalau kalian dekati, kalian akan jadi orang-orang yang zolim. Ya, zalim. Napa yang terjadi? Ternyata dalam perjalanan menikmati jannah itu, datanglah si iblis tadi meniupi meniupkan Rasul Fikri perang pemikiran, ya berusaha diganggu cara berfikirnya Adam dan Hawa alaihi masyallah dan cara mengganggunya itu dengan mengatakan dua hal, wahai Adam, tahukah kamu kenapa kamu dilarang mendekati pohon itu? Karena ada buah di pohon itu yang kalau kamu makan satu kamu akan menjadi malaikat dua kamu akan menjadi immortal immortal itu artinya nggak mati-mati abadi selama-lamanya ada di dalam jannah gitu. nah lagi-lagi si iblis ini menggunakan faham materialisme ingat manusia diciptakan dari tanah Jin diciptakan dari api, sedangkan malaikat diciptakan dari apa? Ha? Dari apa? Manusia dari tanah, jin dari api, malaikat dari apa? Dari nur, ya cahaya. Jadi, lagi-lagi si iblis menggunakan logika materialisme atas dasar apa? Kalau jadi malaikat, pasti lebih mulia daripada jadi, jadi manusia malaikat terbuat dari cahaya, manusia terbuat dari tanah emangnya pasti cahaya lebih mulia daripada tanah gitu. jadi sudah diajak untuk berpikir materialis nah terus yang kedua soal membayangkan hidup abadi di jannah ah, ini kena betul, Adam kena betul karena apa? karena dalam riwayat dikatakan bahwa sebelum Adam dan Hawa akhirnya diturunkan oleh Allah dari jannah ke al-ard ini ke bumi ini. Mereka sempat tinggal di jannah selama satu waktu asar, satu waktu asar, ya, waktu asar. Nah, selama satu waktu asar itu, mereka menikmati jannah berdua-dua, ya, penuh dengan kasih sayang satu sama lainnya, ya. Itu mereka sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa, sehingga bagi mereka. Bisa dibayangkan kalau selama-lamanya, sebentar aja sudah enaknya luar biasa, apalagi kalau selama-lamanya. Nah akhirnya tergoda lah Adam alaihissalam untuk memakan buahnya. Sementara kalau untuk memakan buahnya, berarti buahnya harus dipetik kan? Kalau buahnya dipetik kira-kira bisa nggak tanpa mendekati pohonnya? Mungkin tidak? Ya tidak mungkin. Makanya mau tidak mau dia mendekati pohonnya. Dan akhirnya terjadilah apa yang digambarkan dalam surat Al-A'raf 22. <tuk> al <tangan> وَنَادَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدْوٌ مُبِينٌ maka syaitan membujuk keduanya Adam dan Hawa AS, untuk memakan buah itu dengan tipu daya tatkala keduanya telah merasakan buah terlarang itu dimakan tiba-tiba tampaklah keduanya auratnya masing-masing maksudnya tampaklah oleh keduanya auratnya masing-masing itu -masing tiba-tiba pakaian yang mereka kenakan copot tanggal jatuh ya sehingga terlihatlah aurat Adam dan Hawa dua-duanya dan mulailah kedua-duanya sibuk menutupi aurat-auratnya dengan daun-daun jannah kalau kata Ibnu Kasir dalam Tafsirnya itu begitu ada Malik Salam menyaksikan auratnya tersingkap, dia lari terbirit-birit, ya sambil menjambret daun-daunan dari pohon surga yang bisa dia jambret. Huh? Kurang jelas suaranya. Oke. Okay. Jadi sambil dia jambret sana kemari daun-daunan pohon surga itu untuk menutupi auratnya. Nah jadi pertanyaannya kenapa kok sampai ada salam harus lari? Nah, dia lari itu sebenarnya bukan semata-mata karena malu auratnya tersingkap, tidak. Tapi karena rasa takut. Kepada siapa? Dia takut karena dia heran kok bisa ya bajunya copot sendiri. Gitu. Nah, padahal semua fasilitas yang dia terima di jannah itu, pakaian, tempat bernaung, makanan, buah-buahan, minum-minuman, itu semuanya datang dari mana? Hah? Pemberian Allah. Maka dia yakin, seyakin-yakinnya, begitu bajunya copot sendiri, itu berarti siapa yang memerintahkan? Allah yang memerintahkan. Dan dia langsung sadar, begitu dia makan buah terlarang itu yang berarti dia melakukan pelanggaran ya bajunya copot sendiri yang berarti Allah yang menyuruh copot ya kan dia menyadari Allah sedang mencabut fasilitasnya yang berarti Allah sedang marah kepadanya itulah yang membuat Adam malik salam lari terbirit-birit di samping karena malu auratnya tersingkap tetapi yang lebih utama dia punya rasa takut bahwa Allah marah kepada dirinya maka dia lari ya dan memang benar selanjutnya Allah mengeluarkan gugatan sebagaimana tadi si iblis gak mau nurut sama Allah diperintahkan sujud kepada Adam iblis digugat sama Allah kenapa kamu tidak mau mengerjakan apa yang kuperintahkan yaitu sujud pada Adam ini juga begitu melakukan pelanggaran digugat sama Allah dan gugatannya jumlahnya dua lagi kalau tadi iblis cuma satu gugatannya kenapa kamu ya tidak mau Lakukan yang Kusuruh. Kalau ini dua gugatan ya, gugatan pertama apa? Bukankah Aku telah melarang kalian berdua dari pohon terlarang itu, satu. Dan yang kedua, Bukankah Aku katakan pada kalian, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Jadi ada dua gugatan di sini. Nah, yang menarik. Tadi kita sudah dengar iblis jawabannya kepada Allah ketika digugat. Sekarang kita dengar baik-baik jawaban Adam dan Hawa alaihi masallah ketika digugat ya. Adam dan Hawa alaihi salam ketika digugat Allah jawabannya adalah doa. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-qasirin. Keduanya berkata, Ya Arab kami, kami telah menzolimi diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami, dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang, yang merugi. Beda enggak jawabannya? Beda enggak? Ya. Dan inti jawaban dari Adam alaihi salam, alaihi dengan hawa berdua, ada tiga, ada kejujuran. Digugat melakukan pelanggaran, jujur ngaku terus terang. Robbana Zolamna Anfusana. Nggak ngeles. Ya. Kalau tadi kan si iblis ngeles. Iblis ngeles, nyari-nyari alasan. Makanya mereka-mereka yang di muka bumi ini sudah sampai OTT gitu ya operasi tangkap tangan gitu kan tapi ngeles juga gitu kan ini dahsyat ini kemampuan meniru iblisnya gitu. tapi kalau orang-orang yang jujur ya mereka ketangket basah melakukan kesalahan yang ngaku terus terang ngapain juga sembunyi-sembunyi ngapain juga berusaha ngeles karena pada hakikatnya dia tahu Allah lebih tahu tentang apa hakikat yang sebenarnya jadi ada kejujuran jawaban dari Adam dan Allah, dan Hawa alaihi masallam. Dua, ada tawadhu di situ, rendah hati. Enggak ada apa namanya oh merasa diri hebat ya, untuk mengeles, untuk mengelak dari tuduhan Allah subhanahu wa ta'ala gugatan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan yang lebih menarik lagi Adam dan Hawa setelah melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah larangan Allah ya mereka itu mengembangkan ruh taubat spirit bertaubat, kembali kepada Allah ta'ala, sehingga mereka mengatakan fa'illam wa illam taghfir lana wa tarhamna min al-khasirin kalau Allah engkau tidak mengampuni tidak merahmati kami pasti kami termasuk orang yang yang merugi jadi artinya apa Adam dan Hawa alaihi masallam tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya dan itu pulalah sikap yang harus kita miliki saudara ku rahimakumullah dan kemudian Allah taala mengeluarkan dekret bunyinya Allah Ta'ala berfirman turunlah kamu berdua wahai Adam dan Hawa dari jannah ini bersama-sama sebagian kamu akan jadi musuh bagi sebahagian lainnya nah jadi saudara di dalam ayat ini Allah taala sudah mengungkapkan hakikat adanya konflik di muka bumi ini. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kamu wahai anak keturunan Adam pasti akan menjadi musuh bagi sebagiannya. yang lainnya. Ini hakikat konflik ini. Jadi Allah sudah jauh-jauh hari menggambarkan enggak ada ceritanya Bani Adam itu bisa harmonis, ya serasi terus semuanya gitu. Enggak mungkin yang serasi semuanya, yang harmonis itu nanti kalau sudah masuk jannah dan itu kumpulan orang-orang pilihan orang-orang pilihan yang terseleksi berhasil menghadapi ujian dengan sukses mereka akan dikumpulkan dalam satu tempat bersama yang gak ada konfliknya nanti tapi nanti itu bukan sekarang sekarang di dunia ini kita harus siap-siap menghadapi konflik yang tidak pernah bisa kita hentikan gak bisa ya ini dekrit Allah ini sebagian kamu terhadap sebagian lainnya akan menjadi musuh nah yang penting kita ngerti hakikat permusuhan itu itu yang paling penting kita lanjutkan dulu iblis kemudian memohon penangguhan azab kepada Allah agar dapat memenuhi ambisi hasadnya terhadap Adam dan anak keturunan Adam alaihissalam Qala Iblis menjawab Beri tangguhlah aku sampai waktu manusia nanti dibangkitkan yaumayubatsun hari berbangkit Kata Allah innaka okay. minal Oke sesungguhnya kamu termasuk yang diberi tangguh ya Jadi iblis itu sudah tahu dia terkutuk sudah tahu dia ujung akhirnya as-sa'ir, ya, neraka yang menyala-nyala tetapi dia minta sama Allah ditangguhkan nggak serta-merta masuk ke sana ya. sama Allah dipenuhi permintaan itu dan begitu Allah memenuhi permintaan penangguhan itu langsung si iblis mengemukakan kebulatan tekadnya iblis menjawab karena engkau Allah telah menghukum aku tersesat Aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus, sirat mustaqim. Kemudian aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari semua arah. Dan engkau tidak akan menemukan kebanyakan mereka bersyukur alias taat kepada engkau. Nah maka benar-benar terakhir Allah nyatakan, Kau lakhrujminha mad'uman madhura. Keluarlah kamu dari jannah sebagai yang terhina lagi terusir. Lamantabi akamin hum laam la an najahannamaminkum jamain. Semuanya barang siapa diantara mereka yang mau ngikutin kamu, benar-benar aku akan isi neraka jahannam dengan kamu semuanya, kamu dan mereka yang ikut sama kamu. Nah jadi saudara kurhamakumullah. Selanjutnya Allah membiarkan pertarungan ini berjalan di muka bumi ini, ya dengan catatan, Allah kasih bekal kepada Adam dan Bani Adam bekalnya apa? Ya hey, Bani Adam, la yaftinannakum kama minal jannah hai anak-anak Adam jangan sekali-kali kamu bisa ditipu oleh setan, sebagaimana dia telah berhasil menipu sehingga mengeluarkan kedua ayah ibumu dari, dari jannah jadi pilihan kita cuma dua atau kita menjadi orang-orang yang menggunakan logika Adam dan Hawa mensikapi apapun yang datang dari Allah atau kita menggunakan logika iblis itu saja pilihan kita pertarungan ini cuma itu atau kita jadi orang yang jujur yang tawadu yang senantiasa memiliki roh tauba atau seseorang itu mengikuti iblis yang kerjanya berdusta berbohong kemudian takabur sombong ya kan Terus kemudian apa tadi, satu lagi, materialis. Itu. itu saja pertarungan kita, Pak, di dunia ini. Hakikat pilihan cuma dua itu. Ya. Nah, terus Allah Ta'ala menyampaikan kaedah keselamatan hidup di dunia ini. Qulnah bitu minha jami'a fa'imma yatiyannakum minni hudan, fa'ma tabiyah hudaya falakawfun alayhim Hum ya'zanun. Kami berfirman, "Turunlah kamu semua dari jannah itu, Adam dan Hawa." Maksudnya, kemudian jika datang petunjukku kepada kalian, barang siapa mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atasnya dan tidak pula mereka bersedih hati sedangkan orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat kami mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya kaedah keselamatan hidup di tempat lain bahasanya sedikit berbeda Qala bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adur fa'imma ya'tiannakum minni hudan famanittama hudaya falayadil wala yashqah Allah berfirman Turunlah kamu berdua Wahai Adam dan Hawa Dari jannah bersama-sama Sebahagian kamu Menjadi musuh Bagi sebagian lainnya Maka jika datang kepada kalian Petunjuk dariku Barang siapa mengikuti petunjuk itu Aku tidak Maka ia tidak akan sesat Dan tidak akan celaka tapi barang siapa berpaling dari peringatanku, sungguh baginya penghidupan sempit, dan kami akan himpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Nah, jadi saudara, rahimakumullah, kita tinggal ngikutin aja. Allah sudah bilang bahwa dalam perjalanan Bani Adam ini, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari negeri ke negeri, Allah gak akan biarkan umat manusia ini gak punya kejelasan arah dikirim sama kurir-kurir ya messenger ya penyampai pesan ya Rasul nabi membawa petunjuk itu ikuti kalau kita ikuti nggak ada kekhawatiran nggak akan sesat nggak akan celaka ya para ahli tafsir mengatakan tidak akan sesat dan tidak akan celaka sesat itu di dunia celaka itu di akhirat di dunianya nggak sesat jelas lempeng arahnya sedangkan di akhiratnya enggak akan celaka tapi dia beruntung ya, yang celaka itu kan yang nanti di akhirat harus menghadapi azabun alim azab yang pedih dari Allah ta'ala nah cuman begini masalahnya barang siapa menempuh jalan Allah jalan yang benar jalan iman dan tauhid menuju jannah maka dia harus siap-siap untuk kesepian ya Sebab jalan Allah bukan jalan yang ramai pendukungnya. Jalan yang ramai pengikutnya adalah jalan setan menuju ke neraka. Dan ini banyak ayatnya diantaranya. Wa ma nasi walau Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman sekalipun kamu sangat menginginkannya. Jadi sudah tabiatnya. Bahwa yang mau mengikuti jalan yang benar itu. Jumlahnya sedikit. Wa dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih, yang bersyukur. Ya. Jadi kalau anda merasa kok saya ngikutin jalan yang benar ini makin lama kok makin kesepian ya, kok makin kayak nggak ada teman gitu, ya kan? Memang begitu tabiatnya. Welcome to reality, selamat datang pada realitas, ya kan? Siapa suruh milih jalan yang benar? itu mau, mau dapat teman banyak ya pilih aja jalan yang salah. Oh, Temannya tiba-tiba banyak. Gitu. Cuma jangan berharap dengan teman-teman yang banyak itu, antum makan bersama-sama mereka, diajak salat bersama, diajak ngaji bersama, nggak mungkin. Gitu. Begitu juga misalnya dalam surat Yusuf ayat 106, "Wa ma billahi illa musyrikun" dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan sambil mempersekutukan Allah, ya. Jadi yang imannya murni tauhid murni khalis, ya itu, itu susah ketemunya susah, jarang sekali bisa kita temukan. Yang banyak adalah yang sambil mempersekutukan Allahu taala dengan sembahan-sembahan lain, ya. Nah jadi Konflik abadi sepanjang sejarah umat manusia gambarannya kira-kira seperti ini. Yang sebelah kanan Allah Taala sentral kehidupannya, ya, fokus kehidupannya. Allah Taala mengirim dari zaman ke zaman dari negeri ke negeri para kurirnya, para messengernya, pembawa pesan-pesan dari Allah Taala. Merekalah al Iwal-Mursalin Alaihi Para Nabi dan para para Rasul nah yang menyambut mereka siapa Al-Mu'minun orang-orang yang beriman yang ketika mereka berhimpun mereka disebut dalam himpunan Hezbollah ya, partai Allah ya. dan jika mereka sampai akhir hayat istiqamah mereka akan mendapat gelar Al-Ghalibun orang-orang yang meraih kemenangan dan mereka akan mendapatkan kapling di akhirat yang namanya Al-Jannah surga ini rumusnya demikian sementara ashabus syibal, kelompok kiri mereka sentral kehidupannya apa? iblis syaitan, itu sentral kehidupannya dan iblis dan syaitan ini tadi sudah kita jelaskan ya mereka sudah punya kebulatan tekad karena engkau sudah menghukum aku ini sesat aku akan ya halang-halangi mereka dari surat mustaqim. akan aku datangi dari depan belakang kiri kanan engkau tidak akan temukan kebanyakan mereka mau bersyukur taat nah artinya apa mereka sudah berbulat tekad ingin menyesatkan sebanyak-banyaknya ya, Bani Adam dan mereka punya kaedah hukum ekonomi apa itu mengerahkan sesedikit mungkin tenaga dalam rangka mendapatkan keuntungan sebesar besarnya, itu kan hukum ekonomi begitu ya. Biaya sekecil kecilnya, untung segede gedenya, itu kan hukum ekonomi. Nah, jadi dalam rangka mereka menyesatkan buat manusia yang begini banyak, yang mereka nggak datangin atu atu, gitu kan, oh, boros itu tenaganya. Akhirnya mereka datangi siapa? Yang mereka datangi simpul simpul di masyarakat itu. Siapa itu? Ya pimpinan pimpinan nah pimpinan-pimpinan ini disesatkan dijadikan manusia-manusia yang togo yang kemudian kalau ketogoannya itu istiqomah ya kan, jadilah mereka dijuluki togut gitu. jadi mereka ambil simpelnya aja ya, didekati yang pimpinan, gitu kan berhasil diarahkan supaya sesat ya kan, nanti si pimpinan ini yang kerja selanjutnya dan sepanjang zaman begitu Makanya sepanjang zaman akan selalu ada yang namanya taubut itu yang harus diwaspadai, yang harus dijauhi oleh siapa? Oleh orang-orang yang memilih jalan yang kanan. Kalau milih jalan yang kanan ya jangan dekat-dekat sama taubut. Bahkan itu pesan para para Rasul. fi kulli ummatin Rasulan wa ya, jatani dan sungguh telah kami utus untuk setiap umat, seorang Rasul yang menyampaikan pesan abadi, bunyinya apa? O'budullah wajatanibut ta'ud Sembahlah Allah semata dan jauhilah ta'ud Begitu ya. Sementara iblis dan setan bala tentaranya, junudus syaitan ya, Mereka itu justru mencari-cari simpul di tengah masyarakat siapa yang paling besar pengaruhnya Ya, nah itu disesatkan jadilah dia togut di tengah-tengah masyarakat yang dia pimpin gitu. dan ini bertingkat-tingkat anda jangan membayangkan togut itu cuma satu untuk seluruh masyarakat enggak Ya, ada togut untuk kelompok yang ini ada togutnya kelompok yang ini ada togutnya ini masing-masing tuh komunitas ada togutnya makanya hati-hati jangan sampai kita bikin komunitas diam-diam kita udah jadi togut juga di komunitas itu ya kan Sedemikian rupa kita diagung-agungkan, dimuliakan ya kan sampai akhirnya ya kan mereka yang di komunitas itu sudah memperlakukan dia sebagai sebagai Nah, dan para taugut ini puncaknya, puncaknya taugut itu nanti akan muncul at the end, di ujung perjalanan dunia ini menjelang dunia berakhir dan dialah sosok Al-Masihud Dajjal. Dajjal itulah taugut yang paling fenomenal nantinya. Ya. Makanya si Dajjal ini punya kemiripan dengan salah satu togut fenomenal di masa lalu yang bernama Fir'aun. Fir'aun dahulu kala, sedemikian togonya, sedemikian melampaui batasnya, sampai dia ketelepasan ya, ngucapin kalimat yang luar biasa kurang ajarnya, zolimnya. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian, wahai bangsa Mesir, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. ya. Nah, Dajjal pun demikian. Nanti, Dajjal itu akan mengatakan, "Ana, hukum. Aku rob kalian." Dia datang ke semua negeri, dia datang ke semua kampung, dia deklarasikan, "Ana, hukum." Ya. Nah, siapa yang menyambut para taugut ini? Yang menyambut para taugut adalah kaum musyrikin, kaum kafirin, dan kaum munafikin. Kalau yang menyambut utusan-utusan Allah, nabi dan rasul itu kaum mukminin. Tapi kalau yang menyambut para tahu itu siapa? Musyrikin, kafirin dan munafikin. Yang kalau mereka berhimpun dalam satu himpunan, Allah kasih nama hizbussyaithan, partai setan, ya. Dan jika mereka sampai akhir hayat sebagai anggota hizbussyaithan, tidak mau bertaubat dan pindah kapling ke kanan, ya, nyebrang gitu ya maka mereka akan berakhir menjadi golongan al-khasirun yang merugi. Dan itu berarti di akhiratnya mereka akan ditempatkan di kapling yang namanya annar ya, neraka as-sa'ir yang menyala-nyala, ya. Nah, jadi inilah hakikat konflik di dunia ini, Pak. Ya, atau kita pilih registrasi ke kanan atau seseorang pilih registrasi ke kiri, ya. Cuma dua aja pilihan registrasinya, Pak. Ya, subscribe, registrasi, pencet bel, nah, ya kan? Konsisten di situ. Ya, terserah yang mana, yang kanan apa yang kiri. Ya, makanya Allah sampai mengatakan di surat Al Kahfi, wa kulil wa kan gitu? Ya, Allah kasih kebebasan. Katakanlah kebenaran datang dari Rabbmu. Siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Siapa yang mau kafir silahkan kafir, sama Allah nggak ada paksaan, ya. Yeah. Kita dikasih peluang yang sama pak untuk beriman atau kafir. Cuman jangan dong pilih jalan iman, terus sok-sok tawadu dengan mengatakan apa, gua nggak butuh surga, gitu. Nggak bisa kalau milih jalan iman dan kita istiqomah di jalan iman, pasti ujungnya surga, pasti itu sebagaimana orang jangan pilih jalan kafir terus sambil merasa yakin nanti masuk surga. Gitu. nanti kalaupun ada pengadilan gue bakal diampuni sama Allah ini kan yang dikatakan oleh Nabi al-ajiz, ya orang yang lemah ya. lawannya al-kayis, orang yang cerdas kata Nabi al-kayisumandana nafsahu amila lima ba'dal maut orang yang cerdas itu orang yang sering menghitung-hitung perbuatannya, introspeksi muhasabah Ya, dan dia berbuat untuk kehidupan setelah kematiannya bukan untuk kehidupan sebelum kematiannya Ya, jadi ingat itu ya kita orang beriman ini gak berbuat sesuatu untuk kehidupan sebelum kematian kita untuk setelah kematian kita kita berbuat karena kalau sebelum kematian kita sama aja kayak orang kafir orang kafir semua juga cita-citanya ada untuk di dunia ini kan gitu apa bedanya? makanya hati-hati, ngedidik anak jangan bilang, nak, kamu belajar yang rajin, nak biar nanti gedenya jadi orang emang belum jadi orang dia? Gitu. jangan mau kita masuk dalam perangkap logika materialis seperti itu, hubbud dunia kita ini kata Nabi Al-Qayyis, orang yang cerdas orang yang sering menghitung-hitung perbuatannya dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya tapi sebaliknya, Al-Ajiz orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsu wayatamanna 'ala Allah sedangkan dia berangan-angan bakal diampuni sama Allah Dia selalu mengandalkan Allah itu Ghafur Allah itu Maha Pengampun ya. Dia melupakan Allah itu Syadidul Liqab, sangat keras azabnya. Allah itu Maha penegak keadilan ya dan seterusnya. Nah, jadi Saudaraku Rahimakumullah konflik abadi sepanjang sejarah umat manusia telah dibeberkan dalam Al-Quran dalam banyak kisah ya dan diantara kisah-kisah yang menonjol adalah kisah Nabi Nuh Alaihissalam menghadapi pemuka kaumnya ya. kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam menghadapi Namrud kisah Nabi Musa Alaihissalam menghadapi Fir'aun um. kisah Nabi Muhammad AS, menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya dan kisah Isa alaih salam kelak nanti berhadapan dengan al-masyihut tejah akan terus begitu pak ya makanya sekali lagi saya ingatkan kalau kita mau terlibat dalam konflik, terlibatlah dalam konflik yang hakiki jangan terlibat dalam konflik yang tidak hakiki jangan konflik dengan sesama orang beriman tapi konfliklah dengan memastikan diri kita registrasinya benar Registrasi menjadi kelompok Hezbollah Untuk berhadapan-hadapan dengan kelompok Hezbo syaitan Nah hari ini Musuh-musuh Allah Yang diizinkan mimpin dunia ini Sengaja bikin front-front Pertarungan-pertarungan Konflik-konflik sampingan Pak. Yang kita akhirnya Habis energi kita, tenaga kita Untuk ribut dengan sesama saudara Saudara beriman Ya karena kita Nggak mau melihat yang lebih luas bahwa hakikat konflik itu semestinya adalah Kita tidak mau mengeluarkan energi kecuali menghadapi yang jelas-jelas berada di seberang sana Yang registrasinya ke sebelah kiri tadi Yang loyalnya kepada tawbud, ya kan bukan loyalnya kepada Allah Ta'ala Siapapun yang loyalnya kepada Allah Ta'ala kita anggap sebagai saudara kita Sekalipun dalam banyak hal mungkin masih berpunyai perbedaan-perbedaan tapi yang penting karena kita tahu dia loyal sama Allah, dia saudara kita. Kita menganggap dia potensi menjadi satu barisan kalau Allah pertemukan kita dalam konflik hakiki, ya dalam realita kehidupan. Nah, ini tadi ayat yang tadi saya bacakan, surat An-Nahl ayat 36. Waladibagatna fi kulli ummatin rasulan aniyahudullah dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat yang semuanya Rasul-Rasul itu seruannya satu U'budullah wajatani bata'ud sembahlah Allah semata dan jauhilah ta'ud itu dan karenanya di surat Al-Baqarah persis satu ayat setelah ayat kursi bunyinya fa man yakfur bata'ud wa yukmin billahi faqadis tam sakabil urwati lusqa lafisa malaha Karena itu, barang siapa ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Ya. Para ahli tafsir mengartikan, Urwatil wusqa lan fisa malaha, buhul tali yang amat kokoh, yang tidak akan putus, itu maknanya adalah kalimat Tauhid, kalimat La ilaha illallah jadi hakikat berpegang teguh kepada lahil-lahil Allah itu harus mengandung dua sisi sisi mengingkari taugud dan sisi mengimani Allah Ta'ala gak bisa dia mengaku berkomitmen ber ber pada kalimat Tauhid hanya beriman pada Allah tapi kepada taugud gak mau kufur gak bisa itu paket pak gak bisa dipisahkan kalau kita beriman kepada Allah ya kufuri taugud kalau mengkufuri Tauhid, harus beriman pada Allah jangan beriman pada Allah, beriman juga sama Tauhid jangan kufur sama Tauhid, kufur juga sama Allah Ya, itulah hakikat kalimat Tauhid kalimat Tauhid itu kalimat yang seimbang antara menafikan dengan mengimani antara la ilaha dengan illallah, itu harus seimbang harus sejalan Ya. nah karenanya di dalam surat Al-Baqarah ayat berikutnya 257 Allah mengatakan cuma ada dua jenis hamba atau hambanya Allah atau hambanya Tawgut nggak mungkin orang jadi hamba Allah tapi hamba Tawgut juga, itu nggak mungkin kalau dia paksakan dirinya menjadi hamba Allah, tapi sekaligus hamba Tawgut dia akan tampil sebagai orang-orang yang aneh gitu jadi Tawgut dibilang ulil amri, misalnya gitu, ya kan itu pasti aneh, pasti aneh Gak mungkin tampil normal, tuh. Gak mungkin, kenapa ya? Karena taugut gimana taugut diperlakukan sebagai pihak yang pantas ditaati, dipatuhi, kan? Gak mungkin gitu. kalau mengaku beriman pada Allah, ya harus dikufuri taugut itu. Karena itu satu kes keselarasan perjalanan, ya. Makanya Allah berfirman. Allah waliyul Allah walinya orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman. Sebaliknya, <tuh hati> Sedangkan orang-orang yang kafir Wali-wali mereka ialah syaitan, pagut yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. <tuh> mereka itulah penghuni neraka, dan mereka bakal kekal di dalamnya. <tuh> ya. Jadi, kalau Anda perhatikan di sini, menarik sekali nih, ketika Allah dijadikan wali oleh orang-orang beriman, Allah menggunakan kata wali wali itu tunggal Pak, mufrad cuman satu. Tapi ketika Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir menjadikan taghut sebagai wali-wali mereka, itu menggunakan kata aulia. Aulia itu bentuk jamak, plural banyak dari kata wali. Dengan kata lain apa? Kalau Allah dijadikan wali, orang-orang beriman yang jujur menjadikan Allah saja sebagai wali akan menyatu mereka Pak. Karena pelindungnya satu tapi kalau orang-orang kafir menjadikan para togut sebagai wali-wali mereka, mereka akan berpecah-belah kenapa? karena togut itu banyak jumlahnya ada togut small, ada togut medium, ada togut large, ya kan? ada togut extra large, ada togut double XL, triple XL, ya gitu kan ya? Ada togut eksternal, ada togut internal, ya. ada togut kulit putih, ada togut kulit kuning, ada togut kulit hitam, ya kan? Ada togut keriting, ada togut rambutnya lurus, ada togut gundul, gitu ya. Togut macam-macam, banyak. Ada togut yang kelihatan, ada togut yang sembunyi-sembunyi. Gitu. Makanya kalau menjadikan togut sebagai wali, pasti pecah belah. Tapi kalau menjadikan Allah sebagai wali, dan kita komitmen menjadikan Allah sebagai wali pasti orang-orang yang menjadikan Allah sebagai wali dengan jujur ini akan dipertemukan sama Allah akan dimudahkan untuk saling melunak hatinya satu dengan dengan lainnya tapi sambil dia tidak boleh ada urusan lagi dengan taugut dia harus kufuri taugut jangan menjadikan Allah sebagai wali taugut juga jadi wali ya nggak bisa <gayal> ya. pilihannya harus Clear cut gitu loh, harus jelas ya perbedaannya ya. Nah maka Allah Taala berfirman dalam surat Al-A'raf 27 Inna ja'alna syayatina awliya alilladhina la yu'minun Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu Pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman Jadi Allah mengatakan Orang-orang yang tidak beriman itu Pemimpin-pemimpin mereka syaitan dalam surat Muhammad ayat 11 Allah berfirman: "Dialah kebienan Allah maula'alahina amanu, w'ainnul kafirinah la maula'lahum". Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung bagi orang-orang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak ada punya pelindung. Nah, ini menarik nih. Kenapa di ayat sebelumnya surat Al-Araf dikatakan bahwa orang-orang yang tidak beriman itu Wali-wali mereka setan, pemimpin-pemimpin mereka setan. Tapi di ayat ini dikatakan, orang-orang kafir itu nggak punya pelindung, nggak punya pemimpin. Ini nggak bertentangan, ya. Ini maknanya adalah siapapun yang menjadikan setan sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai pemimpin, dia di akhirat nanti bakal sadar. Bahwa pemimpinnya, pelindungnya itu Sama sekali tidak mau melindunginya Dan tidak mau memimpinnya Artinya dia hakikatnya nggak punya pemimpin dan pelindung Lain halnya dengan orang beriman Ketika orang beriman menjadikan Allah sebagai wali Pemimpin pelindung Dia akan menyaksikan sampai ke akhirat nanti Bagaimana Allah memang akan memimpinnya Membimbingnya, melindunginya Dari api neraka Dan diarahkan dia menuju Jannatun Nain Kepada surga yang penuh dengan dengan kenikmatan nah jadi saudaraku rahimakumullah janganlah jadi orang yang ragu menjadikan Allah sebagai al-wali satu-satunya pemimpin pelindung penolong dan seterusnya ya Nah terus kemudian dijelaskan di surat Ibrahim ayat 22 fakta yang baru saja kita bahas ini bahwa orang-orang kafir nggak punya pelindung Hakikatnya mereka nggak punya pelindung. Ketika menjadikan setan sebagai pelindung mereka aja yang berangan-angan setan bisa melindunginya. Padahal setannya nggak pernah mau melindungi dia. Itu dijelaskan di surat Ibrahim ayat 22. Ini ayat yang isinya adalah khutbah iblis di tengah-tengah penghuni neraka nanti. Dan kita berdoa kepada Allah khutbah ini cuman kita dengar sekarang lewat Quran saja. Kita enggak berharap nanti di akhirat harus mendengarkannya. Karena kalau kita harus mendengarkannya di akhirat, berarti kita masuk neraka bersama mereka. Bersama iblis itu. Allah berfirman. Allah <tune> to <the> berfirman. <Kristen> <tik ibadah> artinya dan berkatalah syaitan iblis nih ya dending setan, Tatkala perkara hisap sudah selesai, jadi penghuni surga udah masuk ke surga semua, penghuni neraka sudah masuk ke neraka semua, termasuk mereka yang sempat masuk neraka untuk batas waktu tertentu sudah dipindahkan ke surga. Jadi udah nih, yang sisa di neraka nih udah nih, nggak bakal ada lagi yang keluar, ya. Dan ketika sudah kayak gitu situasinya, tiba-tiba dedeng kot setan tampil di hadapan ahlun nar, penghuni neraka, ngasih khotbah dia. Apa khotbahnya? Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan Aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tapi Aku menyalahinya. Nah, di sini baru iblis mengemukakan ya sifat dasarnya yang pembohong, begitu. Waktu di dunia nggak begitu dia, di dunia dia oh, ngasih banyak apa namanya hiasan-hiasan. Untuk membuat orang percaya dengan janji-janji gombalnya. Tapi di sini dia akan ngomong terus terang. Allah dulu menjanjikan pada kalian janji yang benar. Aku pun menjanjikan pada kalian, tapi aku menyalahinya. Nah, di sini dia sudah terang-terangan menjelaskan. Ya, kedoknya yang sebenarnya sudah dia bongkar. Sekali-kali, tidak ada kekuasaan bagimu terhadap kalian. Nah, ini juga dia bongkar. Jadi dia mengatakan, sewaktu di dunia dulu, Ya, aku ini nggak punya kuasa apa-apa atas sekalian Jadi, kita ini jangan pernah sekali-kali nganggap setan iblis itu dahsyat gitu. Kekuatannya tidak, mereka tuh lemah. Ya, mereka lemah, dan mereka tahu mereka nggak punya apa-apa kecuali kemampuan mempersuasi, tahu mempersuasi, merayu, ngegombalin. ya nge menipu ya mengajak ada. makanya mereka bilang di sini sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian melainkan sekedar aku menyeru kalian lalu kalian mematuhi seruanku jadi makanya penting sekali Pak kita ini terlibat dalam dakwah ilallah mengajak ke jalan Allah itu penting sekali karena apa yang sibuk berdakwah ilallah ini inilah pihak yang melakukan apa yang menjadi lawannya kerjaan setan dan iblis yaitu ngajak ke jalan neraka du'atun ala abu'abijahannam para da'i yang ngajak ke pintu-pintu neraka, itu kerjaan setan makanya harus ada selalu orang-orang yang berdakwah ilallah, ke jalan Allah karena itu adalah kegiatan yang sifatnya langsung berbenturan dengan kegiatan mereka kegiatan mereka ngajak ke api neraka kegiatan kita ngajak ke Allah ke ridhu Allah ta'ala ya? makanya dakwah dilawan dengan dakwah dan karenanya saya sering mengingatkan ketika kita hidup di babak keempat yang penuh dengan kekelaman ini yang penuh dengan kezoliman ini yang mana Allah sedang kasih kuasa kepada musuh-musuh Allah menguasai dunia sekarang ini ya tugas kita apa sih? tugas kita dakwah ini tugas kita Tugas kita bukan berusaha mencaplok posisi ini, posisi itu, gitu. Untuk melawan mereka, nggak bisa, Pak. Bukan itu tugas kita. Sebagaimana Nabi dan para sahabat waktu masih di Mekah, Nabi dan para sahabat di Mekah itu lemah, musyrikin yang berkuasa. Tapi nggak ada tuh Nabi nyuruh para sahabat, eh, nyusup kamu ke dalam Darun nadwah. ke dalam tempat berkumpulnya para pemimpin Quraisy. Denger-dengerin apa rencana-rencana mereka, nggak ada nggak ada begitu-begituan. Pokoknya tugas para sahabat waktu itu. Memastikan iman tauhid mereka kuat dan kedua berdakwah itu saja. Nah begitu juga sekarang tugas kita ini adalah memastikan iman tauhid kita jelas kuat dan kita berdakwah mengajak orang untuk meninggalkan kesyirikan kejahiliahan yang ada sekarang ini menuju tauhid menuju nurul iman yang sebenar-benarnya. Nah jadi setan ngaku di situ sekali-kali tidak ada kekuasaan bagimu terhadap kalian melainkan sekedar aku menyeru kalian lalu kalian mematuhi seruanku karenanya jangan kalian cerca kami cerca aku tapi cercalah diri kalian sendiri jadi di situ si iblis akhirnya mengatakan <tuh> salah lo sendiri gitulah kenapa kalian mentaati aku kenapa kalian mengikuti aku gitu ya makanya kalau kita udah dihadapkan pada pilihan ini sunnah Nabi nih, ya kan? Ini sunnah yang lain, gitu kan? Nggak usah ragu, ikuti sunnah Nabi. Nggak perlu lagi masih, wah tapi benar juga ya, nanti kita ketularan, nanti gini, nanti gitu, ya terus aja. Ya, sampai lebaran monyet tuh, keraguan-raguan akan terus menghantui di hidup kita. gitu. Jadilah orang-orang yang bersikap dengan tegas, dengan jelas. Sekalipun kayaknya, wah ngeri juga nih, nanti kita dibubarin di masjidnya. gitu. Nggak usah khawatir yang pasti ngikutin sunnah nabi itu nggak mungkin nabi akan mencelakakan kita, itu nggak mungkin sementara ngikutin sunnah mereka, mungkin nggak mereka mencelakakan kita, mungkin tidak udah terlalu banyak buktinya mereka mencelakakan kita kok bisa percaya sih? makanya sekarang ini pak, ada masjid-masjid tertentu yang udah kelamaan distancing, begitu tiba-tiba muncul seorang imam semangat gitu, ayo kita kali ini kita rapetin, susah bener nyuruhnya pak Udah jadi kebiasaan Dan memang benar dalam teori kebiasaan, Pak Kalau seseorang dibiasakan mengerjakan satu perbuatan Terus menerus selama 40 hari Itu biasanya habis itu nggak bisa berubah lagi Sekarang sholat yang nyentrik ini udah lebih dari 40 hari kan Udah lebih dari 40 hari Itu, ya. itu ajakan, Pak Ajakan ya. Wah, wow, nih ustadz, ekstrem nih. Kan bahaya juga kalau kita ketularan gitu. Lah, tahunya bakal ketularan dari mana? Sehat, sakit, sembuh, sakit, hidup, mati di tangan siapa? Di tangan Allah, bukan di tangan manusia, Pak. Tapi yang pasti. Ini simpul terakhir, Pak. Salat ini simpul terakhir. Simpul yang lain udah pada copot, Pak. Simpul hukum udah copot, ekonomi udah copot, sosial udah copot, budaya udah copot, dengan ya pendidikan udah copot, medis sudah copot, ya kan? Mau simpul salat copot juga. Terus kita diam-diam aja, kita ikut aja, ya. Ya kita ikut bertanggung jawab. Makanya sampai hadis Nabi begitu tegas mengatakan. Ada orang-orang yang aku lihat wajah mereka bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya di hari berbangkit. Aku panggillah mereka karena itu bukti-bukti berwudu dulu di dunia. Eh, malaikat nggak ngasih tuh? Dihalau sama malaikat. Aku panggil lagi kemari, kemari, dihalau. Akhirnya malaikat menerangkan, "Ya Muhammad, engkau tidak tahu setelah engkau wafat, mereka rubah ajaranmu." Wah, mendengar begitu, akhirnya Nabi bilang, "Sokon, sokon, jauhlah kalian, menjauhlah kalian." Gak mau, Nabi deket-deket orang-orang -deket yang merubah ajarannya. Terus kita hari ini rame-rame disuruh merubah ajaran Nabi. Nurut aja. ya, Nurut aja. Ingat, saya bukan ngajak kepada kecelakaan, Pak. Saya ngajak kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu kalau anda diajak oleh saya kepada sesuatu yang nggak ada dalil-dalilnya dari Nabi, silahkan anda tolak. Tapi dalil-dalil dari Nabi begitu jelas. Nabi bilang, jangan biarkan ada celah diantara kalian menjadi tempat setan di situ. Terus kita doyan, benar, sholat salat sama setan, ya. Jangan doyan salat sama setan, ya. Tunjukkan kita dengan sesama saudara beriman ini nggak ada rasa ragu nggak ada rasa khawatir, ya kan? Sudah dia saudara beriman kita, mari kita mendekatkan. Sampai Nabi nanya kenapa kalian nggak bersof seperti para malaikat bersof di hadapan Rohnya? Ya para sahabat bingung nggak pernah lihat malaikat. Akhirnya nanya ya Rasul, emang bagaimana sih para malaikat bersof di depan Allah? Mereka mendahulukan soft awal dan mereka rapat satu sama lain. Jadi Nabi itu bangga kalau orang-orang beriman itu salatnya kayak para malaikat di depan, di depan Allah. Masa Nabi bangga dengan begitu kita bangga dengan yang lain? ya? Dengan seribu alasan. Yang pada hakikatnya semua alasan itu duniawi. Pak. Bukan alasan ukhrawi. Gak ada jaminan di akhiratnya. Itu jaminannya di dunia itu pun jaminan yang masih bisa diperdebatkan. Ya. Baik, nah jadi saudara ku si iblis ini dalam khotbahnya ini akhirnya minta kepada mereka-mereka yang sudah ngikutin dia supaya jangan mencerka aku ya lo mau nyalahin, nyalahin diri lo sendiri gitu jangan nyalahin gue nyalahin diri lo sendiri nah terus yang nyakitin dia bilang apa ma'ana bimusrihi kum wa bi bimusrihi aku sekali-kali nggak bisa menolong kalian kalian pun sekali-kali gak bisa menolong aku ya sudah kita sama-sama di neraka udah kita gak bisa saling tolong-menolong kita udah sama-sama celaka begitu ya. kan nyakitin pak udah selama ini minta perlindungan dari dia minta pertolongan dari dia minta pemimpinan dari dia pun itu disono ya kan keluar aslinya dia bilang apa udah lo nikmatin dari siksa sama Allah na'udzubillahimin ya, mau begitu ya tentu gak mau kita kita maunya di dunia kita cari tempat berlindung yang hakiki yang sampai di akhirat ketika tersingkap semua muanya benar disitulah tempat yang hakiki untuk berlindung yaitu Allah Ta'ala kata Allah di hari berbangkit nanti kan, akulah raja hari ini aynal aynal mana itu orang-orang yang sombong mana itu orang-orang yang memaksakan kehendak mereka waktu di dunia diam semua pak, gak ada yang berani ngomong Fir'aun hadir, Namrud hadir apa, uh, Abu Jahal hadir, Abu Lahab hadir, Dajjal hadir, nggak ada yang berani ngomong. Makanya kenapa kita di dalam sholat baca al fatihah itu ada satu ayat bunyinya Malik yomitin supaya kita yakin pak kita akan hadapi hari di mana di situ Allah benar-benar jadi Malik pak. Nah dari dunia ini jadikan Allah sebagai Malik, jadikan Allah sebagai tempat kita berlindung, bernaung jangan yang lain. Yang lain itu akan mengecewakan. Dan mengecewakan, nyakitin banget. Makanya, di ujung akhirnya si iblis ini khotbahnya Bilang apa ini? So, sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Dasar setan! Jadi, dia sendiri enggak, enggak, nggak menganggap itu benar. Itu syirik, tuh enggak benar. Makanya kalau ditanya iblis itu cerdas atau tidak? Cerdas, ngerti, Pak. Makanya kita menilai mulia tidaknya orang bukan sekedar berdasarkan kecerdasannya, Pak. Karena kalau bicara cerdas, tahu syirik itu batil ya kan? Iblis tahu syirik itu batil. Tapi dia sengaja menjerumuskan orang untuk syirik. Sebagaimana dajjal juga begitu. Si dajjal ini kan waktu ditanya sama Tamim dari jadi Tamim Madari ketemu Dajjal di Pulau Kecil. Salah satu pertanyaannya Dajjal adalah kepada Tamim Madari, apakah Nabi yang buta huruf sudah muncul? Kata Tamim Madari, iya, dia sudah muncul. Dia dari Mekah dan sekarang dia tinggal di Yarsrib. Ya. Terus bagaimana orang-orang Arab memperlakukan dia? Mereka memeranginya, tetapi dia menang atas mereka dan sekarang mereka mentaatinya wah oh, itu sudah terjadi, ya itu sudah terjadi ketahuilah kata Dajjal itulah yang baik buat mereka mentaati Nabi tersebut wih, keren Dajjal tahu pak, mentaati Nabi Muhammad Salam itu satu perbuatan yang baik, yang bagus tapi Dajjal ngajak orang untuk mentaat pada Nabi, tidak Dajjal ngajak orang untuk meninggalkan Nabi, makanya sekedar ilmu saja, itu bukan jaminan, bahwa orang itu mulia harus dilihat selanjutnya ilmunya dengan amalnya kelop apa enggak. Ya, sebab hari ini orang berilmu banyak Pak. Tapi yang antara amal dan ilmunya kelop ini, ini yang susah ditemukan. Baik. Nah jadi, hisbullah versus Hezbo syaitan. Itu disebutkan dalam surat Al-Ma'idah 56, Allah berfirman. Barang siapa walak loyal kepada Allah, Rasulnya dan kaum beriman Maka sesungguhnya hizbullah itulah yang pasti meraih kemenangan ya Pasti itu kata Allah Ta'ala Sedangkan dalam surat Al-Mujadilah 19 Allah berfirman Istahwa dzalaihi asy-syaitanu fa ansaahum dzikrullah ulaika hizbu ala inna hizba asy-syaitani humul khaasirun Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah mereka itulah hizbu syaitan ketahuilah bahwa hizbu syaitan Itulah golongan yang yang merugi. Jadi, hizib itu cuma ada dua, Pak. Nggak ada hizib ketiga, keempat, kelima, nggak ada yang ada, atau kita bergabung dengan Hizbullah, atau seseorang bergabung dengan Hizbullah. Wanau zibilah, Min, Karenanya, umat setiap nabi juga terbelah menjadi dua. Nabi diutus kepada umat tertentu, umat itu terbelah dua. Nabi diutus lagi ke umat yang lain, terbelah dua. Selalu begitu. Belahannya seperti apa? Waminhum manhadzallahu Maka diantara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula diantaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Ya. Nah maka kita memohon kepada Allah subhanahu taala agar kita menjadi orang-orang yang mendapat mendapat petunjuk. Dan sekalipun memang kita akhirnya sudah mendapat petunjuk, kita tidak pernah boleh berhenti memohon petunjuk itu. Makanya dalam surat Al Fatihah satu-satunya doa yang ada dalam tujuh ayat itu cuman ih eh dinasirahal mustaqim tunjukilah kami jalan yang lurus kan kita sudah di jalan yang lurus pak tapi kita minta terus dalam sholat kita agar kita terus ditunjuki jalan yang lurus kenapa karena orang yang sudah dapat petunjuk kalau minta petunjuk lagi kepada Allah ditambah sama Allah seperti para pemuda kafi. Innahum fitiatun amanu birobbihim ya. Sesungguhnya mereka itu pemuda-pemuda yang beriman kepada Rob mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Nah jadi kita tidak pernah boleh merasa puas sudah dapat petunjuk dari Allah sekedar segini tidak. Kita harus terus minta, terus minta. Kenapa? Karena kita belum berakhir di dunia ini kita belum berakhir kita tidak tahu ujung akhir kita bagaimana ya. maka yang namanya orang beriman tidak boleh pernah bosan meminta petunjuk kepada Allah dan inilah ya yang tidak disukai oleh kaum kafir ya hizbu Syaitan makanya program utama kaum kafir adalah menjauhkan manusia dari petunjuk dan orang-orang kafir berkata janganlah kalian menyimak mendengarkan dengan sungguh-sungguh akhlul quran ini dan buatlah hiruk pikuk di sekitarnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka Ya, jadi yang namanya orang-orang yang loyal pada setan ini mereka sangat berusaha keras membuat kita yang sudah beriman ini menjauhi petunjuk pak, ya, itu pasti. Ya. Makanya jangan menjadi mereka-mereka yang merasa ya dapat petunjuk sini udah cukuplah, Enggak, minta terus sama Allah, ya. Sebab upaya mereka menggerus kita supaya meninggalkan petunjuk itu kencang banget, ya upaya mereka. Dan karenanya dalam surat Al-Baqarah 217 Allah menggunakan bahasa yang lebih terang lagi, lebih clear lagi apa itu bahasanya? mereka, kaum kafir itu tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka bisa memurtadkan kalian dari agama kalian seandainya mereka sanggup ya jadi yang namanya memurtadkan itu pak, itu program pak Ustaz, ada permintaan untuk mohon kepada jamaah untuk fokus oleh kalau di atas, ikon sudah fokus Ustaz, di bawah beberapa jamaah ibu sedang fokus. Permintaan di nasehatkan jamaah Aqot karena yang fokus masa terkumpul. Oh, Oke. Okay. Uh, mohon maaf ini ada himbauan kepada para akhwat tolong yang tidak fokus supaya kembali fokus karena mereka-mereka yang sedang fokus merasa terganggu saya ulangi lagi kepada para akhwat, tolong mereka yang tampaknya mulai tidak fokus kepada kajian ini hendaknya kembali fokus karena mereka yang sedang fokus menjadi terganggu dengan tidak fokusnya mereka-mereka yang, yang lainnya itu pilihannya cuma dua atau fokus kembali atau sebaiknya meninggalkan lokasi karena anda mengganggu begitu ya baik kita lanjutkan nah jadi yang namanya kaum kafir harbi ini ya dan ingat ya tidak semua kafir seperti ini ini yang seperti ini digambarkan dalam ayat ini ini kafir harbi kafir harbi itu kafir yang punya mentalitas ingin memerangi Islam dan umat Islam mereka ini tidak henti-hentinya la yazaluna la yazaluna itu artinya tidak henti-hentinya 24 jam sehari tujuh hari sepekan 12 bulan setahun terus menerus memikirkan bagaimana caranya memerangi kaum muslimin sampai mereka murtad dari agama mereka Ya, dan ini sekarang sudah kita rasakan betapa dahsyatnya upaya pemurtadan ini dan yang paling mengerikan sekarang ini bukan pemurtadan yang sifatnya formal ya kalau pemurtadan yang sifatnya formal, kelihatannya mereka sudah agak sulit. Jadi mengajak umat Islam benar-benar terang-terangan mengatakan saya pindah Kristen gitu, itu sudah sulit sekarang. Tapi yang sekarang mengerikan adalah murtad dalam pengertian kaum muslimin terlibat dalam dosa-dosa nawakidul iman, pembatal keimanan. Ya, Kayak misalnya mereka yang dengan mudahnya mengeluarkan kalimat semua agama sama, paham pluralisme. Ya atau mereka-mereka yang mengatakan bahwa ya kami cuma main-main aja, gurau-gurau saja, ya padahal ini mengolok-olok agama, mengolok-olok agama itu termasuk pembatal keimanan, ya dia bukan dosa kecil, bukan dosa besar, dia dosa pembatal keimanan. Nah jadi saudara rahimakumullah kalau mereka saja يزلنا, tidak henti-hentinya terus-menerus berusaha memurtadkan kita maka kita pun tidak boleh punya semangat yang angin-anginan pak dalam beriman ini tidak boleh punya semangat angin-anginan dalam berdakwah kita harus juga semangatnya terus-menerus menguatkan iman mengajak orang lain untuk kuat imannya dan seterusnya dan ini adalah bentuk peperangan yang cuma ada dua pilihan jalan saja dalam bahasa Al-Qur'annya, Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thagut sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Jadi seperti tadi pengelompokan kanan dan kiri tadi jalan yang ditawarkan itu juga cuman hanya ada dua. Atau berperang di jalan Allah atau berperang di jalan Taugut nggak bisa orang itu berperang di jalan Taugut yang keislam-islaman, nggak bisa. Ya kan? Atau berperang di jalan Allah, tapi pakai ideologi togut. nggak nah, bisa ya. dia harus clear, atau ikut jalan Allah, atau ikut jalan jalan togut. Ya. Dan hari ini, penawaran jalan togut itu sudah aneka ragam, Pak. namanya sebutannya, ya. karena kita harus sangat khawatir. Ya. Dan e, kalau kita berbicara perang, ya Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan dalam sebuah hadis. Barang siapa yang wafat meninggal dunia Dan dia belum pernah berperang Serta belum pernah punya niat untuk berperang Maka dia meninggal wafat Berada di atas salah satu cabang kemunafikan Ya jadi yang namanya punya niat berperang di jalan Allah itu sesuatu yang wajib hukumnya setiap muslim harus punya niat itu soal niat itu sampai akhir hayat terpenuhi atau tidak itu urusan lain tapi yang jelas tidak boleh ada seorang mengaku mu'min tidak punya niat untuk berperang di jalan Allah Ta'ala wajib itu ini hadisnya, ini dalilnya barang siapa mati gak pernah berperang dan gak pernah punya niat untuk berperang maka dia meninggal di atas cabang kemunafikan ya. nah cuman jangan jadi orang yang doyan untuk cari gara-gara karena Nabi bilang juga di hadis yang lain ya Nabi bersabda ayuhan <totohan> aladu. hai manusia sekalian ya Janganlah kalian mengharapkan Bertemu dengan musuh Jadi jangan berangan-angan pingin segera ketemu musuh Dan mohonlah kepada Allah Keselamatan Jadi yang kita harus minta kepada Allah adalah Keselamatan Tapi Kalau kalian sudah ketemu dengan musuh pas biru, bersabar Jangan lari dari medan Dari medan perang dan ketahuilah bahwa sesungguhnya surga itu terletak di bawah naungan pedang-pedang ya. jadi di satu sisi kita nggak boleh punya niat buru-buru pengin perang gitu ya karena apa? karena pada hakikatnya yang tahu kita sudah siap atau tidak siap berperang itu Allah biarkan Allah yang menentukan jadwal kapan kita harus ketemu dengan, dengan musuh jadi jangan berangan-angan ingin segera ketemu, ketemu musuh, ya. Makanya jangankan kita generasi yang banyak kelemahannya ini, sedangkan generasi para sahabat saya itu dalam surat Al-Anfal sebelum perang Badar itu digambarkan wa an dan kalian wahai para sahabat menginginkan ketemu kafilah yang enggak bawa senjata. Jadi kalau anda pelajari sejarah Sirah Nabawiyah tentang Perang Badar, itu kaum muslimin para sahabat dari Madinah punya dua kemungkinan. Ketemu kafilah dagangnya Abu Sofyan yang sedang bergerak dari Syam menuju ke Mekah, atau ketemu pasukan yang lengkap dari Mekah, kaum Quraisy musyrikin, seribu orang, bersenjata lengkap, siap perang. Gitu. Nah itu dijelaskan dalam surat al anfal bahwa para sahabat itu menginginkan yang gak bawa senjata itulah. itu padahal mereka generasi terbaik ya, mereka saja sudah generasi terbaik ketika punya dua pilihan malam milih yang lebih ringan yang gak bawa senjata tapi Allah lebih tahu Allah tahu bahwa mereka walaupun jumlahnya cuma 313 orang sudah cukup kuat untuk menghadapi yang 1000 orang yang senjatanya lengkap Akhirnya dipertemukan dengan yang itu, dan Qadarullah sejarah mencatat bahwa dalam perang Badar kaum muslimin yang minoritas itu 313 bisa mengalahkan yang mayoritas seribu orang itu dengan izin Allah ta'ala Jadi di sini terbukti bahwa para sahabat itu mengikuti arahan Nabi jangan berangan-anganin ketemu musuh, mintalah keselamatan. Cuman ketika sudah dipertemukan jangan lari, gitu ya nah jadi Allah ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 216 bahwa berperang ini suatu keniscayaan dan bahkan Allah mengatakan ini suatu kewajiban Kutiba al -qitalu wa huwa diwajibkan atas kalian berperang padahal berperang itu sesuatu hal yang kamu gak sukai kamu benci Allah maha tahu bahwa kita manusia ini hakikatnya tidak ada yang mau istrinya jadi janda kita mati perang anaknya menjadi yatim Kita mati perang Allah tahu itu Tetapi kata Allah wa an an lakum, wa an an lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu Membenci sesuatu Yaitu perang Padahal perang itu amat baik bagimu Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu Perdamaian Padahal perdamaian itu amat buruk bagimu Ya apa gunanya Suasana damai tetapi talbisul haqq bil batil ya ah, kebenaran dengan kebatilan campur aduk kayak sekarang ini. Kita sekarang ini damai Pak, nggak perang. Tetapi haqq wal batil kan campur aduk Pak. Eh, ini sesuatu yang buruk sebenarnya. Ya. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun dan Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak tidak mengetahui. Nah, jadi saudara kurahimu rahimakumullah, hanya ada dua seruan di dunia ini dari khabian Allah walhak wa annama yad'au namin dunhihi walbatilu. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah Dialah alhak kebenaran sedang dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Jadi di dunia ini, saudara kurhamakumullah, cuma ada dua seruan: dakwatul hak dengan dakwatul batil. Ya. Jangan sekali-kali ikut dakwatul hak yang dicampur adukan dengan batil dan jangan sekali-kali ikut dakwahut batil atas nama al-haq. Kita harus namanya al-haq dan hakikatnya memang al-haq. Itulah yang kita serukan, itulah yang kita kita bangun ya. Nah, jadi Saudaraku rahimakumullah, kira-kira inilah bahasan kita pada hari ini tentang as uh, al-abadi al wal haqqiqi abrotariqah insani, konflik abadi dan hakiki sepanjang sejarah bani Adam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semua Agar kita tidak terperosok ke dalam jebakan-jebakan konflik yang tidak hakiki Yang tidak abadi ya, Kita maunya kalaupun terlibat dalam konflik Kita berada pada posisi yang hak Menghadapi posisi yang batil Dan kita tidak terjerembak ke dalam jebakan-jebakan dividet impera Yang pemecah belahan dalam rangka untuk kita dikuasai oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi washabbihi salliman. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In la yanfa'ur ra'yatu sawfa ya'lamun anna